Makin uh, makin sukses, yeah. makin improve ke hadapan. Wow. So, saya harap uh, masa akan datang lebih lebih better, and lebih ramai yang datang di sini untuk support semua rider yang minat. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Buat teman-teman semua yang masih baru Jangan lupa untuk di subscribe-nya dan like-nya Serta nyalakan lonceng ya teman-teman sekalian Yang mau bergabung Untuk sedekah juga bisa di join ya Oke Nah di sini guys kita akan merekson sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian yaitu bagaimana ya kan Pembalap ya yang dari Malaysia ini menilai tentang sirkuit Mandalika ya jadi ada di sini yaitu Hafiz Syahrin Nah di sini dari Tribun Lombok guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya linknya ada di deskripsi saya sudah penasaran Bagaimana komentar Abang Hafiz Syahrin ini berkenaan dengan sirkuit Mandalika ada yang katakan bahwasannya sirkuit Mandalika dan sepang ini gimana gitu Ada juga nanti kita dibahas kayaknya ya guys Nah Jom kita tengok videonya guys let's go Wow Hai hai Tribuners Kita kembali lagi di channel Tribun Lombok Tribun Lombok Dalam video kali ini kita akan menyimak komentar pembalap Malaysia mengenai sirkuit Mandalika. Okay. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini ya Oke okay. Pembalap World Superbike atau WSBK asal Malaysia, hmm. Hafiz Syahrin, membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang. Oh, okay. Hafiz turun di WSBK Mandalika 11 hingga 13 November 2022 bersama tim MIE Honda Racing. Menurut pembalap Malaysia pertama yang pernah turun di kelas MotoGP ini, sirkuit Mandalika yang usianya masih seumur jagung berbeda dengan sirkuit Sepang. Wow. Mandalika ini mungkin uh, baru. baru. Kalau di Sepang sudah uh, sudah lama dari 1968 yeah. mungkin sudah ada Sepang. So Mandalika baru tiga tahun. Habis menilai sirkuit Mandalika sudah tampak berbeda dari sejak awal ajang WSBK digelar kali pertama hmm. pada tahun 2021 lalu. Okay. Kala itu pembalap yang pernah turun di kelas MotoGP bersama Yamaha dan KTM ini hanya menyaksikan di TV. Oh. Tapi tahun ini dia merasakannya okay. langsung bersama tim WSBK Terpensi di sirkuit mantap. Mandalika. Mungkin uh, perlukan masa sedikit untuk di orang kata sekitarnya di track supaya lebih environmentnya lebih improve. Dan uh, pastinya dari tahun pertama saya tengok di TV, tahun yang saya ada di sini, sangat jauh bedanya. Wow, sangat jauh bedanya katanya. Tantangan guys. terberatnya yakni mengenai cuaca di Mandalika, meskipun Hafiz hidup dan besar di Malaysia, yang sama-sama punya iklim tropis dengan Indonesia. Oke. Okay. Karena di Malaysia panas, tapi nggak terlalu panas kayak gini mungkin karena cuacanya di sini di, di pantai kan. So, mataharinya sangat uh, sangat kuat walaupun ada humidity tapi panasnya sangat uh, terik pulang gitu Iya yeah, guys bener kalau tinggal di tepi pantai kayak saya ya kan di kampung saya itu asli cuman jalan kaki udah pantai gitu guys memang meskipun di Solo ya kan di Solo di tempat saya sekarang ini memang panas banget tapi kalau sudah deket pantai itu panasnya double guys ya? Panasnya itu kayak lengket-lengket terus panasnya itu kayak nggak enak aja gitu guys Jadi memang beda banget asli beda banget Mungkin kalau di pesisir pantai di sana di Malaysia mungkin merasakan hal yang sama Tapi kalau istilahnya di bandar ya kan tinggalnya di bandar ataupun yang jauh daripada pantai laut Maka akan merasakan hal yang berbeda akan merasakan panas yang sangat-sangat dahsyat sekali seperti itu guys nah itu juga karena saya orang pesisir ya orang pesisir pantai jadi saya tahu bagaimana rasanya ketika kita berada di tepi pantai dan itu memang panasnya terik banget guys bener kata abang Habib Zahrin ini harus menyesuaikan juga tantangannya di situ ya dia berharap okay. sirkuit Mandalika terus berbenah menjadi lebih baik makin uh, makin sukses ya makin improve ke hadapan wow so, saya harap masa akan datang lebih lebih better and lebih ramai yang datang di sini untuk support semua rider yang minat Oke, okay, jadi pesannya, pesannya daripada Abang Hafiz Zaharin ini adalah agar supaya Mendalika ini lebih baik lagi ke depannya, lebih better lagi, ya kan? Mungkin hal-hal yang kecil, hal-hal masalah kebersihan juga masalah, ya. Semua hal yang istilahnya masih kurang bisa diperbaiki, dan sehingga banyak peminat-peminat lain, peminat-peminat luar sana, bakalan hadir di sana nantinya, guys. Wow, keren! keren-keren asli. 18 tahun ini memiliki nama lengkap Muhammad Hafiz Syahrin Abdul Abdullah. Dikutip dari lapracingamerica.com, ya? Hafiz sudah membalap sejak umur 19 tahun. Wow. Dia lama-lama lama. mengikuti berbagai kejuaraan junior, mulai ah. dari Cup Race, Asia Road Racing. Asia 600cc Supersport Dia berkarir di ajang kategori Grand Prix oh, Di kelas okay. Moto sejak tahun 2014 Hingga 2017 Dengan capaian tiga podium Mantap. Habis mencetak sejarah sebagai Pembalap Malaysia pertama yeah. di MotoGP Setelah naik di kelas Premier Pada tahun 2019 Kala itu pembalap Kelahiran Selangor ini membela Tim Yamaha Tech 3 Yang direkrut karena performa impresifnya Di sesi tes pramusim Habis pun cukup menjanjikan karena bersaing di kelas pembalap pendatang baru terbaik tahun 2019. Okay. Walaupun akhirnya kalah dari Franco Morbidelli dengan hanya empat poin saja. Tahun 2019 menjadi musim keduanya di MotoGP sekaligus yang tersulit karena testri beralih ke Yamaha ke KTM. Okay. Dia hanya sanggup meraih 9 poin. Hafiz tak lagi diperpanjang kontraknya Hingga harus rela turun kelas Ke Moto2 lagi okay. Sepanjang 2020 hingga 2021 Karirnya di Moto2 semakin meredup Hingga akhirnya Hafiz beralih Ke WSBK pada tahun 2022 Bersama Honda Wow keren Sebenarnya Semangat terus bunuh, abang Hafiz teman, ya menurut kalian Oke, sekian dulu info seputar Sirkuit Mandalika kali ini Simak Viewnya informasi keren banget, gila Tentang Sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok ya Oke okay. Mata lokal menjangkau Indonesia Mantap, asli, keren banget Viewnya tuh guys, gila Gila banget gak sih, asli gila banget Saya aja sampe pengen banget ke situ. Gara-gara apa lihat itu di TV Bagus banget guys ya pemandangannya ada di Mandalika ini Terbaik memang Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Dari Tribun Lombok Tribun, Tribun News sebenarnya guys Tribun Network ya seperti itu Dan ini memang setiap wilayah Ada di Indonesia Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu tentang Kabar terkini daripada Lombok Bisa langsung istilahnya Subscribe Tribun Lombok guys Karena informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat seperti itu Nah kita sudah melihat tadi Bahwasannya abang Hafiz Zaharin ini Sudah melihat Mandalika lebih baik ya, Lebih apa namanya ya Berbeda dari tahun awal sampai sekarang Seperti itu Dan yang di apa namanya dikatakan tantangan beratnya adalah Hanya kayak macam cuaca yang sangat panas Seperti itu Dan pesannya adalah agar supaya Mandalika lebih baik lagi ke depannya Dan keren banget sih guys Ya beda halnya dengan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia. Karena dia udah lama banget gitu kan. Nah, seperti itu kata Abang Zahrin tadi. Oke mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Eh sebentar kita akan baca komentar-komentar coba ya. Oke di sini banyak sekali guys komentar-komentar ya. Kebanggaan orang Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia kita sama-sama menuju puncak. Menuju puncak oke. Okay. Sama-sama sudah ada litar dan kini kita harus ada seorang atau dua pelumba tertaraf dunia, oke? Okay? Malaysia sudah ada, kita sama-sama doakan Indonesia terus ada wakilnya. Hafiz dah rasa semua MotoGP dan sekarang WSBK dunia mantap. Oke, okay, pembalap Melayu paling sukses, saya bilang meskipun di MotoGP tim KTM dapat poin sedikit, tapi itu hal luar biasa daripada Indonesia di Moto 3 aja susah dapat join. Ah, oke, okay. mungkin ini pelajaran yang sangat Berharga bagi kita Jadi ada komentar seperti ini Berarti kita harus memang betul-betul lebih belajar lagi Lebih giat lagi seperti itu ya guys ya Bersyukur sudah punya sirkuit sendiri Saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi Dari pemandangan alam yang indah Penggemar balap yang banyak menjadi nilai tersendiri Untuk selalu menyelenggarakan event di Mandalika Betul ya Masih ada event-event yang besar nantinya juga ya guys ya Sirkuit Mandalika punya program jangka panjang Karena dikemas sebagai area wisata di samping arena balap Kedepannya masih dalam taraf pengembangan Berupa hotel dan venue-venue yang lainnya Betul sih guys ya Karena tidak langsung mudah langsung jadi Seperti itu butuh proses ya Nah saya sebagai warga Indonesia Sangat berterima kasih kepada Anda Hafiz Karena Anda bicara apa adanya Ya good, salut, jujur Karena ini akan menjadi koreksi bagi pengelola Betul sekali Saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Abang Hafiz Harin Yang memang memberikan pesan juga Memberikan nasihat kepada kita Agar supaya Mendalika ini lebih baik lagi ke depannya Seperti itu guys Udah bersyukur banget punya sirkuitnya balap motor paling bergengsi di dunia masing-masing sirkuit pasti ada kekurangan dan kelebihan betul sirkuit Mandalika pemandangan begitu indah tidak ada di sirkuit lain bravo Mandalika Oke ini komentar-komentar juga dari orang Malaysia guys oke Guys itulah komentar-komentar daripada netizen ya netizen yang Budiman ya sebaiknya kalau komentar itu yang baik-baik ya teman-teman sekalian kalau tidak baik hindarilah seperti itu ya kan dan apa komentar teman-teman semua tentang video ini silahkan komen di bawah dan saya, Cak Mujib, sangat bangga dengan Mandalika. Pokoknya, teman-teman harus kesana, menikmati wisatanya juga di situ, guys. Memang. Terbaik ya Terima kasih buat teman-teman semua Terima kasih Abang Hafiz Zahrin Yang sudah memberikan nasihat Memberikan masukan kepada Mandalika Memberikan istilahnya penilaian Mungkin yang dia alami dengan sejujur-jujurnya Terima kasih banyak Dan saya, kita, rakyat Indonesia Bangga dengan adanya Mandalika Karena kita sudah punya sendiri guys Mantap Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Jangan lupa senantiasa mendoakan kedua orang tua kita Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.